Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu. Kendati kata-katamu selalu Menusuk jantung melukaiku Mungkin ku mau memaafkanmu kembali Demi cinta yang ada di hatiku Meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar Dan sayap-sayap burung patah Menyaksikan kita berseteru Selalu tak pernah damai Mungkin cintaku Terlalu kuat dan menutupi Jiwa yang dendamakan kerasmu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 sehingga kita bersama Mungkin cintaku Terlalu kuat dan menutupi Jiwa yang dendamakan kerasmu Sehingga kita bersama Mungkin